Foto bareng Lesti dan Rizky Billar ini Masya Allah banget Begitu tulus dukungan yang diberikan dari Bapak Deddy Suherman untuk Leslar Aduh, dibikin sapuk juga dengan Abang El Yang lagi ngemil persahabat ya Makin ganteng, makin keren dan benar-benar sangat mencuri perhatian semua orang Kita simak juga persahabat ya, kalimat yang dituliskan oleh Bapak Deddy Suherman Semoga bahagia selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga muda Lesti Bilar Fatih dan keluarga besarnya Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk waktu serinya sampai larut malam. Masya Allah, doa baik yang diberikan yang tentunya dipanjatkan oleh Bapak Deddy Suherman untuk keluarga Lesti dan Rizky Billar. Di kolom komentar pun memang banyak juga tanggapan dan respon yang diberikan salah satunya dari Teh Fitri Carlina yang mengatakan Masya Allah bahagianya kata Teh Fitri, Masya Allah banget, luar biasa idola kesayangan begitu banyak doa-doa baik yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabannya ada kabar yang lagi ramai banget nih, kita simak di unggahan fanbase Leslar Sweetie yang mengunggah foto Johan Morgan Purba. Di situ ada kalimat caption yang dituliskan oleh Leslar Sweetie. Halo Johan Morgan Purba, banyak bacot Cup Mau numpang pansos ya untuk naikin rating sinetronnya ya? Lo tahu aja les Lovers itu banyak. Daripada aku nonton cerita yang ada lo, lebih baik aku nonton vlog lama. idolaku itu lo bagus, artis, tapi komen lo kayak orang tidak berkelas. Komen lo kayak orang baru main sosmed. Hancurkan jangan ramaikan lapaknya. Ini lagi gagal banget, persahabat, yang mengenai komentar dari Johan Morgan Purba di feed Bunda Lesti Kejora. Kita simak kalimat komentar yang diberikan oleh Johan Morgan Purba di unggahan Bunda Lesti Kejora. Kalimat komentar yang dilontarkan. Waktu itu mungkin diduga pernah buat berita ke DRT kena prank seluruh jagat. Ini komentar yang bikin kram warga Konoha. Ini respon dari fans Leslar, persahabatnya banyak sekali. Komentar jawaban dari beberapa fans dari akun Evanovia436 mengatakan, Kasian yang ngerasan prank. Aku sih nggak ngerasa di prank. Ada juga tanggapan dari Alvi Prostiwi. Lo mau pansos di Maria? Pingin centang biru ceritanya. Artis apaan sih? Banyak bacot. Kita lihat juga bersahabat tanggapan lain Dari akun BNN Skortang 88 Atas dasar apa bilang itu prank Anda pikir pihak kepolisian akan diam saja kalau itu prank Kehidupan rumah tangga itu nggak selalu mulus Dan ada-ada aja bentuk ujiannya Dan beragam pula cara orang menanggapinya Kalau kamu belum pernah merasakan rumah tangga pantas seenak jidat kamu mengomong gitu Tapi kalau kamu sudah berumah tangga, ada yang salah seperti dengan cara berpikirmu itu beberapa tanggapan dari level lovers yang sangat geram banget terhadap komentar yang diberikan oleh Johan Morgan Purba. kemudian bersama disimak juga di unggahan selanjutnya ada momen spesial wawancara bersama ayah ku di acara resusi kemarin ternyata mas wawannya sudah sampai juga di acara resusi pernikahan AB ini mulia Sofian. Ayah di wawancara itu tidak banyak omong Ini luar biasa keren banget dari sang ayah Yang tidak banyak mengumbar dan tidak banyak omong saat diwawancara Ini komentar-komentar yang sangat luar biasa ya. Cukup dengan perkataan yang singkat jelas dan padat dari sang ayah persahabatnya Masya Allah mudah-mudahan keluarga besar Lesti ini selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik kita simak juga persahabat selanjutnya ada unggahan dari igasnya Bang Yudi Revan baru saja mengunggah video persahabat ya Ibu Rosmala Dewi ini tentunya berkunjung. Mengunjungi toko perhiasan Rizky Bilar yang dijaga oleh Bang Yudi Revan Masya Allah, Alhamdulillah kedatangan orang paling istimewa, kata Bang Yudi Mudah-mudahan saya selalu untuk keluarga besar Leslar Kita selalu mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan kembali rukun dan bahagia Antara dua keluarga, keluarga Lesti maupun keluarga Bilar Kita selalu mendoakan yang terbaik Selanjutnya kita simak juga bersahabat yang dicidukan vitamin juga nih dari Abang Fatih yang lagi main bareng dengan Kak Sania. aduh Masya Allah. Saya selalu Abang L, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, doa terbaik dan henti-hentinya kita selalu berikan untuk keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan juga persahabat kita mendapatkan kabar baik dan cidukan vitamin terbaru. Sore hari ini jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.